Halo kakak, ketemu dengan ayah di Bavanaka Channel Kali ini teman-teman, sedikit, sedikit ya saya cerita Ini adalah tabulang porja bubistan Ada buah yang mau saya tunjukkan Kemarin sudah ditunjukkan buahnya pas masih kecil ya teman-teman Masih berbunga Sekarang waktunya panen teman-teman Nah, habat, lampor, dimanapun, berada. Sementara alat yang saya gunakan masih sederhana karena masih pemesanan teman-teman ya, ya. belum datang. Ini gunting yang akan saya pakai, dan juga pisau. Bakal, Kita ikuti ya, teman-teman. Ini masih ada yang masih kecil, teman-teman. -nya ya teman-teman ini merupakan uh, rasa yang sangat menggembirakan menyenangkan ya ini kak kenapa menyenangkan karena sudah saya tunggu-tunggu ya uh, selama dua tahun Nah, saya sudah menanamnya dari biji teman-teman sehingga kita menunggu sudah cukup lama dan buahnya sudah lumayan luar biasa ya teman-teman perhatikan ya teman-teman lihat di sini buahnya ya alhamdulillah lah perjuangan kita tidak sia-sia teman-teman nah, ini kak lihat kak baik enggak nah. oke kak ini sebenarnya mungkin masih kurang matang ya teman-teman tapi karena kalau saya tunggu matang Lama. takut sampai busuk, ya. takut sampai busuk. Ya. Takut sampai busuk, Jadi busuk saya kan panen sia -sia. Uh, sekarang dan semoga nanti ini bermanfaat teman-teman. Ya. Kakak aja, teman -teman. kakak aja yang ngano ya. Ini Kak, kakak yang motong ya. Ayang pegang. Oh ya, semoga pohon jambu yang ini akan segera menjadi pohon jambu yang banyak buahnya teman, teman. Jangan bunganya, jangan pohon jauhnya Terus potong kuat kak? Eh tapi tidak kelihatan Gak kuat. Oh, gini aja panas. ya, kamu yang kamu nunjukkan. Kakaknya belum kuat teman-teman karena ini nih alatnya pakai gunting biasa. Masih masa pemesanan ya teman-teman. potong buah. Ayah ayah itu di gini okay. kan, dinunjuk, didunukkan. Terus kakak yang pegang. pegang kak. Kakak ya yang pegang ya, pegang kak. Ayah kak, pegang. Oh, nih kata. buahnya dipegang. Ayah yang motong kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kakaknya batangnya kuat, teman-teman, saking besarnya. Alhamdulillah ini buahnya, teman-teman. Buahnya sungguh besar sekali, teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Di-shoot, di-shoot kita... lebih dekat, lebih dekat. Ayo Kak, pegang Ini ada Kita sama Adek juga, sama Adek bertiga. Sini, Ayo, sini, sana, sini, sini, sini, sini, sini. Ayo dek ke sini. Kita pegang bertiga, sama adek, sama kakak. Pegang dek, sini dek. bunda ah, lihat bunda. Siang. Eh jangan pegang gitu dek. Biar kelihatan ke depan. Awas pisaunya. Oh lihat teman-teman, besar sekali ya teman-teman. Oke kita lihat masanya berapa ini teman-teman ya. -teman berapa? Ambil kak. Timbangannya kak. Oke. Oke teman-teman, saya akan coba menggunakan timbangan raca ini teman-teman Kita lihat ya, meskipun tidak begitu jelas teman-teman Kita coba lihat, kak berada di mana nih kak? Antara 0 sama 1 Antara 0 sama satu teman-teman, berarti ini kurang lebih setengah kilo teman-teman Ini satu buah saja setengah kilo teman-teman Atau ya 5 on lah Berarti ini alhamdulillah Sangat luar biasa teman-teman Buah perdananya uh, Memberikan hasil yang cukup luar biasa Oke teman-teman Kali ini saya akan berbagi bagaimana sih Rasanya jamur kristal yang saya tanam ini Rasanya gimana gitu ya? Penampakan di dalamnya gimana Apakah ada bijinya Apakah bijinya banyak atau tidak ada bijinya teman-teman? Ini sebenarnya masih belum maksimal mati buka teman-teman bareng-bareng penampakannya bismillahirrohmanirrohim masih kurang matang bisa ya Atau lihat ternyata bijinya ada teman-teman lumayan bijinya cuma dagingnya memang sangat tebal teman-teman ya Mungkin ini kalau Diliarkan sampai, sampai Matang maksimal ya. Ini akan semakin besar teman-teman Oke Sekarang kita coba Rasanya Masih lumayan Belum terlalu Tua Coba kakak kita, Saya ambil dulu ya teman-teman Mungkin kita akan semai kembali tumbuh di dalam perut Bukan tumbuh, kak tapi biar bisa disemai kembali. bisa ditanam kembali nah. guk, guk. tapi bijinya memang masih lumayan banyak teman-teman biasanya jambu kristal yang super itu bijinya sangat sedikit teman -teman. Oh ya. Oke, teman-teman. memang ini kurang matang, teman-teman. Yang, yang ini yang hitam buang. Hmm. Tapi biasanya kalau jambu kan kalau itu kayak labu bukan Ini enggak coba, Kak. Hmm. Kita buangnya dari sini. Adik. Adik. Adik Kak. rasanya kak, bismillahirrahmanirrahim. Mm. manis, anis. betul manis saya juga mau coba. bismillahirrahmanirrahim. mantap teman-teman. manis. tapi Ayuh sayangnya ini memang masih belum pas matang teman-teman ya, ini masih terlalu mudah teman-teman tapi lain kali kalau ada yang mau dipanen lagi saya usahakan sampai buku matang teman-teman ya ikuti lagi jangan lupa subscribe channel kami Bava Naka channel biar like biar kami bisa berkarya terus teman-teman dan tetap berbagi Salam tabu lampau. Dadah. Assalamualaikum. Dadah.